serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini kita mendapatkan info persahabat ya bahwa Lesti Rizky Pilar ini akan menuju ke Amsterdam wow ini kabar baik banget ya untuk warga Konoa sebelum ke Indonesia. Lesler tentunya tujuan negara terakhir adalah Belanda, persahabat di Amsterdam, kota yang akan dikunjungi oleh idola kita. Kita simak persahabat di kalimat komentar dari akun Atalla Harifin Fadil mengatakan Bismillah Amsterdam tuh persahabat ya banyak sekali. Yang mengatakan bahwa Leslie dan Bilar akan ke Amsterdam Kita lihat juga di jawaban dari Danny Agus W underscore Mengatakan destinasi terakhir sebelum balik ke Indonesia insya Allah ke Amsterdam Kan pas vlog pamitan di bandara kan Bilar ngomong kalau terakhir ke Amsterdam Tuh, Kayaknya benar banget ya Mudah-mudahan saja kita doakan yang terbaik Mudah-mudahan idola kita selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan kebahagiaan Dan kita juga mendapatkan info nih persahabat ya Perhatikan dari komentar Riana01 underscore ABU Iya kayaknya Tapi besok mereka Kata Lintar sudah balik ke Jakarta Begitu persahabat ya, kabarnya Kata Lintar Lesti Rizki Pilar Besok itu sudah balik ke Jakarta Doakan saya yang terbaik apapun Segala urusannya dan mudah-mudahan mereka selalu diberikan keselamatan. Kemudian persahabat kita nggak bisa berpaling dengan penampilan idola kita satu ini adalah Abang L. Wow, penampilan saat digendong oleh Aabeni ini cute dan sangat kece banget ya. Penampilan Abang Fatih, masya Allah. Semoga Abang L menjadi kebanggaan kedua orang tua dan menjadi anak yang soleh seperti yang diinginkan kedua orang tuanya. Selanjutnya juga persahabat ada support dan doa yang diberikan oleh Papa Bilar langsung Untuk keluarga besar Ridwan Kamil dan terkhusus untuk Eril persahabat ya Kita simak Papa Bilar mengunggah postingan foto keluarga besar Ridwan Kamil Dan ada sebuah kalimat doa serta support yang diberikan Mari sejenak kita doakan Pak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia agar diberikan kekuatan serta ketabahan. Dan juga untuk Sang Ananda Tercinta, Mas Eril, semoga diberikan yang terbaik. Kita aminkan doa baik yang diberikan oleh Papa Bilar ini persahabat. Ya. Semoga keluarga besar diberikan kesabaran dan kekuatan. Dan juga untuk Ariel semoga diberikan tentunya tempat yang terbaik persahabat ya kita selalu mendoakan untuk keluarga Bapak Ridwan Kamil kemudian para sahabat disimak juga diunggahannya Bunda Lesti di Kejora tadi sore saat memposting foto cantiknya di IG pribadinya persahabat ya memang sebelumnya banyak sekali yang mengira bahwa postingan foto ini adalah unggahan dari Papa Bilar kita simak langsung aja persahabatnya komentar Yang diberikan oleh Rizky Bilar di postingan ini Papa Bilar mengatakan jangan fitnah ya Udah dua hari saya gak pegang HP Lesti ibu ibu katanya tuh Hashtag admin recent Wow <laughs> Adinya sudah risen, jadi jangan fitnah ya Kalau Papa Bilar yang upload Di Instagramnya Bunda Lesti Karena sudah dua hari katanya tuh Papa Bilar gak pegang HPnya Bunda Lesti Aduh, Masya Allah banget ya Dan kita simak juga di kalim komentar lain Ada Tehnovi yang ikut menanggapi Ah, rindu cepat balik Ibu, katanya tuh Wow, sudah ada yang rindu ya Terkhusus Tehnovi Yang sudah kangen banget sama Bunda Lesti Bu, bosnya, Masya Allah, Mudah-mudahan idola kesayangan kita bersama ya Cepat balik ke Jakarta Karena sudah ditunggu oleh sang anak Wah anak tercinta Abang L yang sudah selalu Menunggu kedatangan kedua orang tuanya Masya banget ya Doakan yang terbaik, support, dukung Dan selalu tentunya Mendoakan idola kesayangan kita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 Thank you.